Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bersama saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang pasangan Taurus dan Virgo secara umumnya namun sebelum kita ke ramalannya buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan secara privasi tentang zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu tentang seputar pasangan Taurus dan Virgo secara umumnya. Pertama, kita akan mengambil kartu asmara tentang Taurus secara umumnya, dan kita acak, dan kemudian kita pilih. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu tentang asmara seorang Virgo secara umumnya. Oke. Oke. Setelah kita mendapatkan kartu asmaranya, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun dukungan yang didapatkan oleh masing-masing zodiak secara umumnya. Di sini pertama kita akan mengambil kartu kepada seorang Taurus secara umumnya. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada seorang virgo secara umumnya. Oke, jika kartu support ataupun energi sudah kita dapatkan, Saatnya kita akan mengambil kartu kesimpulan ataupun kartu yang memperkuat masing-masing zodiak untuk soal hubungan asmaranya. Pertama kita akan mengambil kesimpulan kepada seorang Taurus. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Virgo secara umumnya. Baik, sebelum kita membukakan dan membacakan perkartu tentang Taurus dan Virgo secara umumnya, langkah baiknya saya beritahukan kembali bahwasanya energi dalam ramalan ini bersifat bolak-balik dan secara umum tidak bisa cocok ataupun resonate kepada semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok, pantau terus ramalan yang di channel ini, dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada Anda. Oke pertama-tama kita akan buka kartu asmara seorang taurus secara umumnya dan kartunya adalah ten of cup ten of cup ataupun 10 piala itu secara umum diartikan kita bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia jadi untuk seorang taurus terutama di tahun ini angan-angannya adalah sebuah impian ingin membangun sebuah keluarga bersama pasangan jadi seorang taurus, ia ingin bersungguh-sungguh ataupun melangkah ke jenjang yang berikutnya ataupun ke jenjang yang lebih serius kepada seorang virgo. Dan di sini tujuan mereka adalah hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara dan mendapatkan keseriusan masing-masing antara pasangan. Jadi di sini kelihatan juga buat taurus dan virgo yang sudah menikah. Seorang Taurus dan Virgo akan bahagia dengan dikaruniai oleh dua orang anak dan sudah memiliki kehidupannya yang sangat bahagia, meskipun keluarga dalam keadaan keluarga yang sederhana. Jadi, di sini kelihatan Taurus tidak akan menuntut apapun ataupun tidak akan menuntut materi kepada seorang Virgo, melainkan hanya menuntut kepada seorang Virgo, yaitu keseriusan dan ingin melangkah ke jenjang yang berikutnya. Seorang Taurus akan meminta kepastian ataupun akan meminta keseriusan dari seorang Virgo kepada seorang Taurus jadi sini kelihatan seorang Taurus sudah berkomitmen ingin bersungguh-sungguh memiliki seorang Virgo secara utuh ataupun dalam artian ingin ke jenjang yang lebih serius dan ke jenjang pernikahan dan untuk support energi yang dapatkan oleh Taurus secara umumnya adalah Queen of Swap Queen of Sword, itu diartikan secara umum adalah wanita yang sudah matang ataupun yang sudah dewasa. Ini bisa saja sahabat ataupun orang di sekitar yang memperhatikan sebuah hubungan asmara seorang Taurus dan Virgo, ataupun ini bisa juga diartikan seseorang yang mengetahui hubungan Taurus bersama seorang Virgo secara lebih detailnya. Jadi di sini wanita tersebut akan memberikan hubungan dan motivasi yang tinggi dan mendorong seorang Taurus untuk melangkah lebih ke jenjang yang serius bersama seorang Virgo di dalam suatu hubungan asmara ia memberikan masukan kepada seorang Taurus bahwasanya usia tidak lagi muda dan saatnya mereka menuju ke jenjang pernikahan ataupun ke jenjang yang lebih serius yang dikategorikan pasangan yang sah sebagai suami istri dan di sini wanita tersebut sudah mengetahui lebih detail hubungan asmara seorang Taurus dan seorang Virgo dan untuk kartu kesimpulan yang dapatkan oleh seseorang taurus adalah temperance. Secara umum, temperance diartikan kesederhanaan ataupun kesadaran. Jadi di sini kelihatan jelas bahwasanya hubungan antara taurus dan virgo secara umum sudah berlangsung lama dan sudah diketahui oleh seseorang sahabat ataupun seorang wanita yang sudah dewasa yang mengetahui hubungan taurus dan virgo secara detailnya dan ia memberikan dukungan agar taurus dan virgo melangkah ke jenjang yang lebih serius dan temperance di sini berarti kesederhanaan seorang virgo sangatlah menguntungkan ataupun sangatlah menjadi simpati kepada seorang taurus sehingga kesadaran seorang taurus bahwasanya pasangan seorang virgo itu adalah yang terbaik buat dirinya dan terus siap melangkah ke jenjang yang lebih serius bersama seorang Virgo. Selanjutnya kita akan membukakan kartu tentang seorang Virgo secara umumnya dan kartunya adalah Two of Cups. Two of Cups secara umumnya diartikan dua piala Ataupun dapat kita artikan bertemu seseorang dan mempunyai komitmen Jadi di sini Virgo juga kelihatan bahwasanya Ia sudah menerima seorang Taurus apa Apapun adanya ataupun Apapun kekurangan yang dimiliki seorang Taurus Sehingga Virgo memiliki komitmen bersama seorang Taurus Agar melangkah ke jenjang yang lebih serius Jadi di sini Buat Taurus dan Virgo secara umum Itu disebutkan bahwasanya mereka Tidak akan bermain-main di dalam suatu hubungan asmara dan mereka memikirkan untuk kejenjang yang lebih serius. Dan untuk kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo adalah. kenaik of Pentacle. Kenaik of Pentacle itu diartikan secara umum pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Ataupun yang dikategorikan pemuda yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini dominan seorang Virgo adalah seorang pria di sini kelihatan jelas bahwasanya kenaik Opentaal adalah sahabat seorang Virgo sehingga Virgo suka bercerita kepada seorang sahabat tersebut tentang hubungannya bersama seorang Taurus di sini seorang Virgo mem mempunyai kekurangan Taurus namun ia menceritakan kepada seorang tersebut se sehingga orang tersebut akan memberikan masukan terimalah pasanganmu dengan kekurangan yang ada dan di sini masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut sangat disikapi ataupun direspon positif oleh seorang Virgo dan Virgo akan siap melangkah ke jenjang yang berikutnya bersama seorang Taurus dan untuk kartu kesimpulan kepada seorang Virgo pada umumnya adalah the judgment judgment Man. Secara umum diartikan itu adalah kesempurnaan. Jadi di sini kelihatan jelas bahwasanya seorang Virgo sudah bertemu pasangan yang sudah lama ia nanti-nantikan dan mereka memiliki komitmen untuk jenjang yang lebih serius yang didukung oleh seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Sehingga di sini kesempurnaan dalam suatu hubungan asmara antara Virgo dan Taurus akan sangat indah ataupun akan sangat bahagia dan kartu The di sini bisa diartikan kepada seorang Virgo yang sudah berkeluarga apabila seorang Virgo yang sudah berkeluarga memiliki pasangan seorang Taurus ia sangat memiliki ataupun mendapatkan kartu Jargemen yaitu kesempurnaan dalam suatu hubungan asmara ataupun kebahagiaan yang sudah ia dapatkan jadi kesimpulan antara seorang Taurus dan seorang Virgo secara umumnya adalah Taurus dan Virgo memiliki komitmen masing-masing untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yang didukung oleh sahabat masing-masing. Queen of Cup dan Knight of Pentacle Jadi di sini juga Temperance dan Juggernaut itu memiliki arti kartu yang sangat cocok, yaitu kesadaran dan kesempurnaan. Di sini kelihatan bahwasannya kesadaran seorang Taurus bahwasanya seorang Virgo adalah pasangan yang terbaik menjadi penyempurna di dalam suatu hubungan asmara seorang Virgo pada umumnya. Dan disini juga kelihatan bahwasanya seorang Taurus itu mencolok kepada seorang wanita, dan seorang Virgo itu mencolok kepada seorang lelaki itu didukung dengan Queen of Swords adalah seorang wanita, dan Kenaik of tackle adalah seorang pria. Jadi di sini bisa kita simpulkan secara detail bahwasannya seorang Taurus dan seorang Virgo akan berujung kebahagiaan dan di intensitas 93% cocok sampai kakek nenek dan bertahan sampai kakek nenek. Jadi di sini disyaratkan bahwasanya seorang Taurus dan Virgo yang sudah cukup usia jangan menunggu lama karena sudah ada kecocokan antara masing-masing zodiak dan. Sudah ada kesadaran antara seorang Taurus dan sudah ada kesempurnaan antara seorang Virgo dengan seorang Taurus Taurus mempunyai kesadaran diri bahwasannya pasangannya adalah seorang Virgo Dan itu menjadi penyempurna hubungan asmara seorang Virgo sendiri Jadi di sini kita sama-sama doakan agar Taurus dan Virgo memiliki kebahagiaan yang sangat dalam dan semoga langgeng sampai kakek nenek Baik